So good one thing you should know. Yeah. No, Berlaku saya Kagak di kedua ngga runcuk setelah, bond ke v Anyway, 21 boleh eh ini ya eh ayo Bapak -bapak. ayo